kita pengen masuk surga, kita samakan dulu wajah kita dengan wajah penghuni surga, kenapa kamu senyum-senyum? wajah penghuni surga, minimal aku udah pasang DP, wajah penghuni surga nah, profile picture-nya di, di dunia nyata, bukan dunia maya, wajah penghuni surga, sekarang aneh banyak orang di dunia maya, PP-nya senyum, dalam kehidupan nyata, merenggut. ya waktu foto senyum, selesai foto merengut lagi, nih. amin minta alik. Nah kita pasang wajah kita di dunia nyata ini dengan senyum, nanti ini tergambar di alam akhirat. Nih orang ini wajahnya udah sama nih. Sama dengan penghuni surga. Berarti layak masuk surga. Nah nanti disamakan wajah kita nih. Samakan wajahnya dengan penghuni surga. Sama gak? Tik, merengut, Out. Begitu disamakan kok senyum. Oh sama ini. Minimal, tik, buka satu nih. Yang buka, sah. buka satu. Kemungkinan besar masuk ke dalam surga.